Baik, jadi kenikmatan yang terbesar adalah ilmu. Dikatakan ala ilmu, abdamuni amik dunia. Ilmu itu adalah kenikmatan dunia yang terbesar. Dan alhamdulillah kita rasakan saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar dan mengamalkan ilmu kita. Karena itu hendaknya tetap semangat ya, semangat dalam belajar, semangat dalam menghadiri majelis ilmu, bersungguh-sungguh dalam dalam belajar. Karena itu siapa yang bersungguh-sungguh <tuh> dan dia memiliki kejujuran, maka pasti dia akan mendapatkan sesuatu tersebut ya bukan hanya ilmu ya apa saja yang kita inginkan kita itu apa jujur dan bersungguh-sungguh maka pasti kita akan dapatkan sesuatu tersebut ya. disebutkan oleh Junaid rahimallahu ta'ala ahadun shay'an wa illa nalahu. tidaklah seorang itu berusaha menggapai sesuatu ya ya dengan kesungguhan dan kejujuran Dua Sungguh dan jujur Kecuali dia akan apa? Mendapatkan sesuatu tersebut Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar Jujur dalam belajar Kita akan mendapatkan ilmu Jelas ya? Baik, kemudian kata beliau hmm. Fa'illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Jika dia Tidak mendapatkan semuanya maka dia akan mendapatkan sebagiannya. Ya, jadi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, jujur untuk meraih sesuatu tersebut, ya kita akan mendapatkan sesuatu tersebut. Walaupun kita tidak mendapatkan semuanya, ya sebagian kita kita akan mendapatkan sesuatu tersebut. Karena tetap tetap apa? Tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam dalam belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris. Ala ma yanfa' wasta'in billah wala wala Ya, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat. Kemudian minta pertolongan kepada Allah. Kemudian jangan melemah. Miliki tiga ini ya. Ya, semangat. Kemudian minta pertolongan. Minta kepada Allah supaya apa? kita dimudahkan dalam belajar kemudian yang ketiga tetap ya tetap semangat karena tetap bersungguh-sungguh ya dan semangat dalam, dalam belajar baik banyak sekali ya e, apa namanya kisah para ulama kita tentang hal ini bagaimana mereka e, bersungguh-sungguh dan sibuk belajar Yeah, kita awal ya Kita awali pelajaran kita ini dengan satu kisah ya yeah, Kisah ulama kita Saking sibuknya Menuntut ilmu Atau sibuk dengan ilmu Dia rela apa Menolak tawaran ini. Jadi saking apa Saking sibuknya Dengan ilmu di antara ulama kita itu Ya rela apa Menolak Tawaran Baik Kisahnya Beliau adalah Ubaidillah bin Sa'id bin Hatim Kunya beliau Abu Nasr Ya Ini disebutkan dalam kitab Ad-Dahabi Disebutkan juga kita kitab Syihar Alaman Nubala Jilid 17 655 Jadi Jilid 17 Halaman 655 Baik Jadi beliau adalah Abu Nasr Beliau sibuk ya yeah. Belajar, sibuk dengan ilmu Sampai-sampai beliau Apa Rela Menolak Tawaran baik kisahnya seperti ini disebutkan bahwasanya ada salah satu sahabat beliau yang bercerita dulu saya bersama Ubaidillah bin Said bin Hatim dalam rumah beliau jadi beliau berdua ya dalam rumah <coughs> Abu Nasar dan sahabatnya maka Kata sahabat beliau ini Tiba-tiba Terdengarlah Suara Ketukan pintu dari luar Ya yeah. Maka sahabatnya ini Sahabat Abu Nasr Ini keluar apa Langsung membuka Pintu Dia membuka pintu Kan ada yang ketuk-ketuk Dia buka pintunya Ternyata Yang di luar adalah Seorang wanita ya Seorang wanita Langsung sahabatnya ini kaget, ya. kaget. Kenapa ada tiba-tiba seorang perempuan ini Anehnya lagi seorang wanita ini langsung masuk Ke dalam rumah Abu Nasr ya. Maka wanita ini dia membawa apa namanya Kantong Kantong uang ya yeah, Kantong Kayak karung-karung kecil itu Dia bawa Yang berisi uang Seribu dinar Jadi wanita ini membawa berapa Uang Seribu dinar Kalau satu dinar sekarang itu Hampir lima puluh ribu ya yeah, Kalau kita cukupkan lima puluh ribu berarti Lima Rapa? 50 juta ya 50, ya, 50 juta puluh ribu berarti 50 50 juta jadi wanita ini membawa kantong yang berisi uang 1000 dinar dan wanita ini meletakkan uang tersebut di hadapan Abu Nasr ya. maka wanita ini berkata kepada Abu Nasr ya gunakanlah uang ini Pakai, saya, pakai uang ini Maka Abu Nasar berkata Apa maksudnya ya, Kenapa tiba-tiba ada uang Maka kata wanita ini Ambillah uang ini Dan nikahilah saya Subhanallah Luar biasa ya, ya Langsung Terus terang ini ya Dia tawarkan dirinya Ambil uang ini dan nikailah saya dan nikahilah saya. Kalau ini se seperti ini terjadi sama kita, woy. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Di. Allah Baik. Ya, ini ulama kita ya. Ya, ditawarkan, tawarkan perempuan tawarkan dirinya. Kasih uang 50 juta, 1000 dinar, ambil. Dan nikahilah saya. Ya, gratis ya. Tidak ada uang panai. Ya, gratis. Malah dikasih lagi uang Seribu dinar. Maka wanita ini. Berkata lagi. Kepada Abu Nasr. Wahai Sheikh. Yeah, aku tidak membutuhkan. Engkau memberikanku nafkah. Jangan memikirkan nafkahku. Yang penting kamu apa? nikahi saya. Luar biasa ya. Wanita ini tawarkan dirinya. ya, yeah. Kasih uang seribu dinar. Dan wanita ini menyatakan. Jangan memikirkan nafkahku, ya. Yeah. Yang penting saya apa? Bisa bersamamu, yeah. bisa mengabdi kepada kepada engkau. Luar biasa. Maka apa kata Abu Nasr? Beliau menyatakan kepada wanita tersebut, ambil uangmu, ambil kantong uang, kemudian pergilah, tinggalkan rumah ini. Ternyata apa? diusir ya ditolak tawarannya ya ambil uangmu dan pergilah tinggalkan rumah ini ya kata beliau saya sibuk apa menuntut ilmu subhanallah ya ini diantara ulama kita ya ada yang seperti ini walaupun ya harus tetap menikah ya menikah tapi saking sibuknya diantara mereka apa ada yang tidak tidak menikah Ya, sibuk dengan ilmu Jadi ya, bisa dipraktekkan ya Kalau ada yang tawarkan diri ya. Tunggu dulu Saya masih sibuk ini belajar ya. nah, Ini ulama kita ya Bagaimana Kesungguhan mereka Dan semangat mereka Dalam Belajar Baik kita lanjut pelajaran kita setelah beliau menyebutkan empat perkara apa itu ilmu kemudian amal beramal kemudian berdakwah kemudian bersabar ya yeah. Jadi harus ada ilmunya, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar. Jadi harus ada ilmu. Kita ingin beramal harus ada ilmu. Mau berdakwah harus ada ilmu. Mau bersabar harus ada ilmu juga. Ya, kita tidak bisa bersabar kalau tidak tahu tentang ilmu kesabaran. Ya. Jadi semuanya kembali kepada kepada ilmu dan begitu pula dalam ilmu itu kita harus apa? Kita harus bersabar ya bersabar dalam belajar bersabar menghafal ilmu merujak ilmu bersabar mengamalkan ilmu ya jadi harus bersabar juga begitu pula dalam beramal kita harus bersabar sabar mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Begitu pula dalam dakwah. Ya, yeah, dalam dakwah kita harus apa? Kita harus ber, bersabar. Makanya disebutkan oleh <coughs> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, <coughs> kata beliau ta Pala taala, min hadhihi tsalatsah" Maka orang yang <coughs> ingin berdakwah atau yeah, beramar ma'ruf nahi munkar Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, Kata beliau itu harus memiliki tiga bekal <coughs> Jadi harus memiliki apa? Berapa? Tiga bekal Yang pertama al-ilmu jadi orang yang ingin berdakwah, ingin memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dia harus memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, warifku. <tuh> lemah lembut. Ya. Yeah. Dia harus lemah lemah lembut. Kemudian yang ketiga, was <tuh> Ya, yeah, dia harus ber, bersabar. Jadi tiga ini ya. Ketika seseorang itu ingin berdakwah, ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka miliki tiga pekal. Yang pertama ilmu, kemudian lemah lembut, dan bersabar. Kemudian kata beliau, ala ilmu qabal al-amar. Qabal al-amar wal-nahi. Maka ilmu itu harus ada sebelum amar ma'ruf nahi mungkar jadi ilmu itu harus ada sebelum kita ya yeah, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran jadi berilmu dulu kemudian kata beliau warifku ma'hu ya dan lemah lembut itu harus ada ketika amar ma'ruf nahi mungkar jadi ketika berdakwah di situ harus ada apa lemah Lemah lembut jadi sebelum berdakwah, sebelum memerintahkan kepada kebaikan mencegah kepada kemungkaran harus memiliki ilmu dulu. Namun, ketika sudah berdakwah, ya, memerintahkan kepada kebaikan mencegah kepada kemungkaran, maka harus ada lemah lembut. Jadi, lemah lembut ini ketika apa? Ketika sudah terjun, ya, ketika sudah berdakwah. Kemudian yang ketiga, kita beliau wasabru dan bersabar setelah perkara tersebut. Jadi bersabar itu setelah apa? Setelah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi tiga ya, bekal. Kalau kita ingin amarmakna mungkar, yang pertama ilmu, sebelum memerintah kita harus ber, berilmu, yang kedua arifku, lemah lembut ketika menyampaikan ya berdakwah lemah lembut kemudian yang ketiga bersabar setelah amar maalnahi mungkar jadi tiga bekal yang perlu diperhatikan ketika ingin apa ya ingin berdakwah baik kemudian kita juga sudah mengambil <tuh> tentang apa dalil empat perkara ini dari dalam surah apa? Al-Asr ya. Baik. Kemudian kita juga sudah mengambil perkataan siapa? <tuh> Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau apa? Jihadun nafsi arba'un marwati' Itu sudah ya Jihad Jihadnya Jiwa Itu empat Tingkatan Yang pertama Ayu jahidaha Ala ta'allumil huda Wa dinil Jadi Hendaknya dia apa? Memaksa Atau bersungguh-sungguh memaksa jiwa tersebut untuk mempelajari petunjuk dan agama yang yang benar yang kata beliau tidak ada keberuntungan dan tidak ada kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat kecuali apa? harus ya yeah. Mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Itu yang pertama kata beliau. Kemudian yang kedua, ini sudah kayaknya ya, belum? Baik. Kemudian yang kedua, asalnya itu yang kedua kata beliau. Ayujahidaha alal amali bihi bada ilmihi. Jadi setelah dia berilmu, maka hendaknya dia memaksa dirinya atau bersungguh-sungguh untuk beramal setelah dia ber, berilmu. Jadi setelah berilmu, kita usahakan untuk apa? mengamalkan ilmu kita. Kemudian yang ketiga, ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la Ya hendaknya dia memaksa dirinya bersungguh-sungguh untuk apa? berdakwah, mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui. Jadi berilmu, beramal, kemudian ber, berdakwah Kemudian yang keempat ar-robiah ayu jahidah ala sabar ala da'wati ilallah wa ya, kullahu lillah. Kemudian yang keempat hendaknya dia apa bersungguh-sungguh atau memaksa dirinya untuk bersabar atas kesuka apa kesukaran atau kesusahan. Di dalam dakwah begitu pula gangguan makhluk dengan menanggung ya semua tersebut mengharap ridha Allah subhanahu Wa ta'ala jadi ada empat ya yang pertama berilmu kemudian setelah itu kita berusaha mengamalkan kemudian berdakwah kemudian bersabar atas gangguan dalam dalam dakwah kemudian kata beliau Fa mallahati Hlmarotiba al-arba soromina robbanin maka, <tuh> apabila ya menyempurnakan empat perkara ini, maka menjadilah dia Robani nah, ini sudah kayaknya ini. ini. di sudah jelaskanlah apa itu Robani. Baik. Saking lamanya libur nih. Baik. Baik kata beliau berikutnya, Fallahu azza wajalla aqsam bi hadhihi surati bil asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah ini, dalam surah Al Asr, ala <tuh> annakal insani fahuwa fi khaybatin wa khusr. Bahwasanya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Ya, maha kasromaluhu wa aduma wa Bagaimanapun banyaknya hartanya, ya yeah. meskipun banyak hartanya, banyak anaknya, kemudian kedudukannya tinggi terhormat, maka dia pasti apa? Akan merugi. Ya, yeah. walaupun banyak harta, banyak kendaraan banyak anak tinggi kedudukan tinggi pangkat itu pasti merugi illah menjamahadihlausshuwa arbaatan kecuali siapa yang mengumpulkan empat sifat ini ya yeah. kemudian kata beliau ahaduha, yang pertama al iman ya yeah, dia harus beriman kalau dia tidak beriman maka dia akan merugi walaupun banyak harta Ya, walaupun tinggi kedudukan maka harus ber, beriman, kemudian dan ini meliputi apa? seluruh perkara yang mendekatkan diri kepada Allah berupa keyakinan yang sahih yang benar dan ilmu yang bermanfaat, itu yang pertama harus ada iman Kemudian yang kedua, al amalus sholeh. Ia beramal, beramal sholeh. Walaupun memiliki keimanan, tapi tidak beramal sholeh, maka dia tetap apa? Berada dalam kerugian. Baik. Wahwakul kullu kaulin atau fi'ulin yuqaribu ilallahi bi ayyakuna fa'iluhu dillahi mukhlasan walimuhammadin muttabian. Kata beliau. Dan amal soleh itu segala perkataan atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, yeah, dengan apa? Dengan ikhlas dan mengikuti Nabi SAW. Jadi orang yang beramal soleh itu dia harus ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Saya kirim jelas ya syarat diterimanya amalan. Kapan dari salah satu ini tidak ada Maka tidak akan diterima amalan Gugur syarat yang pertama misalnya Ikhlas ya Maka tidak akan diterima Ketika niatnya salah Niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Amalan itu tidak akan diterima Atau gugur syarat yang kedua Ya mengikuti petunjuk Nabi SAW Itu tidak akan diterima juga Jadi harus ada dua syarat ini. makanya Imam ibnu kaiyum rahimullah telah menyatakan dalam kitab al fawaid al musafir amalan yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti petunjuk nabi itu seperti apa orang yang melakukan perjalanan dia membawa bekal ada tasnya tapi tasnya itu terisi pasir yeah. hanya memberatkan dia dan tidak ber, bermanfaat jadi mau pergi ke Makassar contoh ya yeah. dia bawa bekal ada tasnya tapi dia tidak bawa makanan yeah. tapi apa yang dia bawa pasir sudah memberatkan dan tidak ber, bermanfaat nah, seperti itu orangnya apa beramal yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti petunjuk Nabi capek-capek saja melakukan amalan ternyata tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik itu yang kedua kemudian yang ketiga bil bilhaq saling menasihati di atas kebenaran wahuwa at tawasi alal fi'lil khair walhathu alaihi wa attargib kata beliau Ya, yeah, saling menasihati di atas kebenaran, kebenaran yaitu saling menasihati untuk melakukan kebaikan. Ya, yeah, saling menganjurkan untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kita saling menasihati untuk apa? Melakukan kebaikan dan saling menganjurkan untuk melaksanakan kebaikan. Baik kemudian yang keempat Ar rabi atau si bis sabar saling menasehati dengan kesabaran biayus ya barto humbarto bis sabar Ya, yeah, saling menasehati sebagian dari sebagian yang lain dengan supaya bisa apa Ber bersabar bersabar apa alaafilil awamir Allah bersabar untuk apa mengerjakan perintah Allah watarqimahharilah bersabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah kemudian wat dan bersabar juga apa menanggung ya yeah. takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi empat ya yang beliau Sebutkan kemudian kata beliau ta'ala wattawasi Bilha wattawasi bis sabar Bil -nahya anil -munkar. kata beliau saling menasihati di atas apa kebenaran dan saling juga menasihati di atas kesabaran ini kata beliau itu meliputi al amra bil ma'ruf wal nahya anil munkar itu meliputi apa merintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran Kemudian alladzaini bihima qiyamul ummati wa shalahuha wa nasruha wa husulus syarafi wal fadilah. Kemudian kata beliau, yang keduanya ini yaitu apa? Al-amru bil ma'ruf wan munkar. Yang keduanya ini kata beliau itu tegaknya umat ini. Ya, kokohnya umat ini. Dan baiknya umat ini serta akan memperoleh pertolongan Allah dan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Jadi dengan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran umat ini bisa kokoh, bisa baik, bisa mendapatkan pertolongan, bisa mendapatkan kemuliaan dan dan keutamaan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Tak murna ma'ruf, watan hauna anil munkar, batuk minuna bila. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Perhatikan, sifat mereka tak murna bila ma'ruf. Kalian apa? Memerintahkan kepada kebaikan, watan hauna anil munkar, mencegah dari kemungkaran waktu minuna bila. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai, boleh sebutkan di sini, jadi ada empat, yang pertama harus berilmu, kemudian yang kedua beramal, kemudian yang ketiga berdakwah, kemudian yang keempat ber bersabar. Baik, kemudian kita lanjut. Qala rahimallahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala syafi'u ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ala Illa Surah, Kata Imam Syafi'i Taala, ya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan Hujjah bagi manusia kecuali dengan Surah ini. Surah apa tadi itu? al asr ya. Maka Lakafathum niscaya apa? Telah cukup bagi mereka. Nanti kita jelaskan ya boleh sebutkan apa maksudnya kalam beliau ini. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad bin Sali al Thamim, rahimahullah taala, al Imam Syafi, siapa namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi al Hashimi al Qurashi, ya, rahimahullah taala, beliau dilahirkan pada tahun 100 150 150 hijriyah, ya, hijriyah kemudian watuufia bimisro sanatah dan beliau wafat di mana di Mesir pada tahun 204 Hijriya. Jadi, 204 dikurang 150 berapa? 54 tahun. Jadi, umur beliau 54 tahun. Kemudian, wahwa Ahadul Immatir Arbaati ala jami'i Rahmatullahi Ta'ala. Dan beliau salah satu apa? Imam yang 4. Ya, yeah. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Ah itu Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ini ulama kita ya. Banyak pujian-pujian apa ulama tentang beliau ini. Di sini disebutkan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang gurunya. Imam Syafi'i rahimuallahu ta'ala. Beliau pernah berdoa. Kata beliau. Sittatun ada'ulahum sahhron ahaduhum asyafi'i. As kata beliau. Enam orang yang aku mendoakan mereka di waktu sahur. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimuallahu ta'ala. Ini ya, murid mendoakan siapa? Gurunya. Ini yang teradab. Imam Ahmad mendoakan gurunya di waktu-waktu mus, mustajabah. Dan ini ya, andaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu. Kita doakan guru-guru kita. Ya, dan ini diantara apa? Salah satu sebab berkahnya ilmu kita. Itu apa? Mendoakan guru. Ya, doakan guru-guru kita. Mereka, Masya Allah, ya, mengorbankan waktu mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran untuk apa? Ya, menyampaikan, mengajarkan ilmu kepada kepada kita. Dan doakan. Ya, minimalnya kita doakan guru-guru kita. Nah, ini Imam Ahmad mendoakan siapa? Guru beliau. Baik. Kemudian disebutkan juga anak beliau, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah bertanya, yakni Abdullah Bertanya kepada siapa Imam Ahmad? Karena seringnya beliau mendoakan siapa? Imam Syafi'i rahimul taala Maka kata anaknya kepada Imam Ahmad, Ya Abati, Ayu Rojulin, Kana Syafi'i, Kana Syafi'i, fa Fa'ini, sami'tuka Tukhtiru minad doa'i, Lahu. Kata anaknya. Ya. Kata anak beliau Imam Ahmad, "Wahai bapakku, wahai ayahanda, siapakah Syafi'i itu?" Ya, aku mendengarmu banyak mendoakannya. Jadi anaknya berkata, "Siapa itu Syafi'i?" "Saya mendengar engkau banyak mendoakan." Maka apa kata Imam Ahmad rahimallahu taala? Kata beliau, "Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, karena Syafi'iu." Ya kasyamsi di Wahai putraku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Subhanallah ya. Ini Imam Ahmad berkata kepada anaknya. Karena anaknya heran-heran, kenapa sering-sering didoakan Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Maka kata Imam Ahmad, ya bunaya, wahai putraku, wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti apa? Karena syamsi dunia, seperti matahari bagi dunia kemudian wakil ahati dinas seperti keselamatan bagi manusia Hai pahal lihatza ini kata beliau maka apakah ada pengganti bagi kedua kenikmatan ini ya ini ya, berkata kepada anaknya banyak ya pujian-pujian ulama tentang siapa Imam Syafi'i taala. Baik. <coughs> Masih ada waktu? 5 menit. Baik, kita selesaikan ini, sedikit lagi. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, "Muraduhu rahimallahu taala anna surata kafiatun lil bil kata beliau yang diinginkan oleh imam syafi'i rahimahullah di sini bahwasanya surah ini surah apa itu surah al itu cukup untuk apa Ya, yeah, untuk manusia, mencukupi manusia yaitu untuk mendorong dia, untuk mendorong manusia berpegang teguh kepada ya, yeah, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yeah, cukup untuk mendorong mereka berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala bil iman, dengan iman, amal soleh beramal saleh, kemudian wa da'wati ilai wa da ilallah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala wasabri aladalik dan bersabar di atas semua itu. Kemudian walaisa muraduhu dan bukan yang diinginkan oleh beliau anna hadhihi surah bahwasanya surah al-Asr ini kafiatun lil khalqi fi jami'i Itu cukup bagi manusia pada seluruh syariat Islam. Paham ini? Jadi bukan cukup apa? pada seluruh syariat Islam. Ini supaya apa? Mendorong manusia untuk berpegang teguh Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keimanan, beramal soleh Kemudian berdakwah, Kemudian ber bersabar Jadi bukan maksudnya Surah ini itu cukup apa? Mencukupi manusia pada seluruh syariat Syariat Islam Baik, selesai Perkataan beliau InsyaAllah ta'ala Kita akan lanjut Masuk perkataan siapa? Al-imam Al Bukhari rahimallahu taala. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ilaahuna subhanakallahumma wa wa atuubu <coughs>